Oh Yun-Hee adalah penggambaran Dewi Athena, seorang Dewi kebijaksanaan. Setelah sebelumnya drama update menggambarkan dua karakter drama penthouse dengan Dewi dari mitologi Yunani yaitu Sim Suryon sebagai Dewi Hera dan Chon So Jin sebagai Dewi Aphrodite, Maka kali ini giliran Oh Yun-Hee yang akan drama update bahas. Oh Yun-Hee juga merupakan salah satu karakter yang paling menonjol di drama penthouse. Karakter Oh Yun-Hee menjadi salah satu favorit bagi penonton. Bahkan setelah kematiannya pada season 3 drama Penthouse, masih banyak penonton yang berharap jika Oh Yun-Hee -hi bisa hidup kembali. Lantas jika dikaitkan dengan mitologi Yunani, penggambaran siapakah sosok Oh Yun-Hee sebenarnya? Jika dikaitkan dengan mitologi Yunani, Oh Yun-Hee sangat mirip dengan Dewi Athena. Dalam mitologi Yunani, Dewi Athena adalah seorang Dewi Perang dan Dewi Kebijaksanaan. Meskipun Dewi Athena adalah seorang Dewi Perang tetapi dia sangat membenci pertarungan tanpa tujuan dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan. Dewi Athena hanya berperang untuk tujuan yang jelas dan layak atau untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dewi Athena juga muncul dalam berbagai cerita mitologi Yunani sebagai penolong para pahlawan untuk menyelesaikan konflik. Di samping itu, Dewi Athena juga merupakan Dewi Keperawanan dan tidak memiliki pasangan dan tidak terikat dengan sebuah pernikahan. Dari semua penjelasan dan karakter tentang Dewi Athena, Oh Yun-hi sangat mirip dengan penggambaran Dewi Athena. Mulai dari Oh Yun-hi yang tidak terikat pernikahan dengan siapapun dan bahkan tidak pernah sukses dalam hubungan percintaannya. Hal ini sangat cocok dengan Dewi Athena yang tidak menikah selanjutnya Oh Yoon Hee juga merupakan seorang penolong sejati, mulai dari season 1 drama Penthouse, Oh Yoon Hee sudah membantu SIM suryon dalam menyelesaikan konflik dengan Jo Dan;te dan, -tae dan Chun so Jin. Oh Yoon Hee menolong SIM Suryon bukan tanpa alasan, karena Oh Yoon Hee memiliki banyak alasan untuk membantu SIM suryon. Mulai dari konflik pribadinya dengan Chun so Jin, hingga Jo Dan;te yang pernah berniat membunuh putrinya sendiri. Hal ini kemudian membuat Oh Yun-Hee ikut dalam misi pembalasan dendam dengan Sim Suryon. Hal ini sangat cocok dengan karakter Dewi Athena yang dikatakan hanya berperang untuk tujuan yang jelas dan layak. Oh Yun-Hee pun melakukan hal yang sama dengan tujuan yang jelas. Selain itu, Oh Yun-Hee juga merupakan seorang yang bijaksana. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan Oh Yun-Hee pada season 3 drama Penthouse. Pada season 3 drama Penthouse, Oh Yun mencari anak kandung Sim Suryon dengan uang yang dititipkan oleh Logan Lee, dan Oh Yun Hi melakukan pekerjaan itu dengan baik dan tidak berbuat curang menggelapkan uang milik Logan Lee itu. Jadi bisa dikatakan Oh Yun Hi merupakan orang yang bijaksana sesuai dengan karakter Dewi Athena. Oh Yun Hi juga selalu menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana tanpa harus main hakim sendiri. Dia selalu memikirkan perbuatannya dan tidak pernah menganggap semua orang sebagai musuhnya. Contohnya saja saat Oh Yun Hee menolong Ha Eng Byul. Oh Yun Hee bahkan mengorbankan dirinya untuk menolong Ha Eng Byul. Jadi Oh Yun Hee adalah merupakan penggambaran sosok Dewi Athena dalam drama Penthouse. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?